Daging piala kala jemari menari, nada melambat pelan di kesunyian malam saat datang Ritik hujan bersama sebuah bayi yang pernah terlupa Kecil berbisik untuk kembali para seribu kata menggoda seribu sesal di depan mata seperti mengjemaat waktu aku ter rasa di dasar hati diam tak mau pergi haruskah aku lari dari kenyataan ini aku mencoba untuk sembuhi namun senyum kecil berbisik untuk kembali padanya. seribu kata menggoda seribu sesang di depan mata seperti menjelma. waktu aku terlalu kalau memberimu dosa sesak di dasar hati yang tak mau bagi haruskah aku lari dari nyataan ini aku mencoba untuk sembunyi namun senyum tetap